Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau main game lanjutin yang kemarin. Karena kemarin ya udah saya lanjutin sih kemarin, cuman nggak saya videoin. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan videoin video. Oh, untuk permainan Minecraft kemarin karena kemarin ini ada gangguan guys gangguan anu apa namanya ini lo ada ruangannya jadi kayak sungai leheran saya hilang semua guys di sini guys di sini padahal tempatnya kuda guys di sini kuda di sebelahnya itu harimau dan singa sekarang kosong guys nih kita cek nih. tuh kosong tuh gak ada apa-apa iya -apa. cuman lava doang tuh nanti kita bersihin kayak aman. Nah, kalau yang ini masih aman, guys. Karena di sini gimana nih? ah ribet dah Gimana bukanya? Nah. Ini gini. Karena yang di sini itu cuman burung, guys. Seperti kandang burung gitu loh, guys. Nah, malam guys itu ada burungnya guys tuh itu burung apa bebek sih gue bingung yang di sini tuh antara bebek sama burung sama-sama bisa terbang guys jadi gue bingung ya kita keluar kita ke ruang yang, yang tadi kita keluar dari sini nanti kita benahi nah, keluar dulu ya guys iya uh, yeah. hmm. kayaknya tadi saya masih ada kode satu oh itu ini saya sini gimana nih Aduh tak bisa guys renang-renang <laughs> karena Aduh gak bisa iya bisa guys ini apaan nih sini itu kolam kayak kolam besar, guys. Karena di sini kemarin tahu sendiri ya. Video kemarin saya buat ini ya kemarin kecil sih, terus saya renov jadiin besar. Itu ikan paus, guys, itu guys. Tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh. Itu sirip atasnya, guys, ikan paus tuh guys. nih Kita terangin, guys tuh tuh tuh tuh, tuh, tuh. Wah, hujan guys ya hujan ya hujan kemana tuh tadi nah ini ini. ini ini ini ini ini ini ikan paus nih mana mana mana ini ikan biasa ini ini hiu guys aman sih guys kalau di sini nih ini ini ini ini ini ikan paus nih ikan paus guys ikan paus kita kasih makan guys Ikan makan telur, gak, guys? <laughs> Itu tadi ada telur kebuang, guys. <laughs> kalau dimakan, alhamdulillah kalau enggak ya kebabas sih, karena permainan juga ya. Mau clip on dulu, guys. Mau pasang clip on dulu, guys. ya udah kita pasang clip kita mau benahin ini dulu guys karena ini airnya keluar kemana-mana guys kita benahi dulu ini. terus terusin guys sorry guys Hai pusat caget gua nanti kita tutup yang nah ini guys karena ini tuh, tuh kita lihat dulu, aduh, aduh, masuk lagi guys, bandel banget nih air. Terus gue lewat mana doang? Kita terbang aja guys. Oh ini ini, ini. ini bagaimana? Tidak -tidak. nyesel gua kemarin masih air di sini atau ini dibongkar aja ya? jadiin satu sama ini, tapi kurang panjang guys, ini panjangnya sampai sana, ini panjangnya sampai sana, kalau ini kita bongkar ini cuma separuhnya aja guys gak ada separuhnya ini kemana ya kita tutup aja ini, ini, ini. Kita copot dulu guys. Kita copot dulu clip onnya. Karena capek guys. Pakai clip on tuh capek dia Kita tutup. Gimana aku mau guys? buatkan harus sendiri? kita guys. aja kali ya. is <laughs> akhirnya di sini ke tinggi ya guys. <tuk> nanti kita guys. masih kerasa belum guys. Buh. pasang pintu dulu eh, eh, eh. malah gua tutup ini benar kita pasang dikasih mungkin tuh guys, ini masih apa tadi kaget gue Kenapa kita buat merah putih? Karena kita di Indonesia, guys. Lah, malah kelupasan. Ini micnya, gimana masih ah. kita bernastar no tengo nada que cambiar, no se di sini apa ini pas pemantauan guys ini kita bersinergi ya lo di mana kita bergerak ini ya, ya, tinggi lagi. Kita sudah bakar lagi, loh. Sampai kardai. Hmm. ingat, kita dilarang untuk membiarkan pohon, ya guys. Ini bakar apa kabar? Di atas juga, eh, eh, eh, eh, eh, gus nah tugas gus aneh puneh. Nah, metu ora sayang. Ayo, kayak kok. Ana. Ana metu. Ning boleh kupu Gus ya, udah guys. Eh, belum sampai atas ya belum sampai atas guys kita bakar lagi dari atas oh, oh, oh, oh. kelok okay, guys Ini nee, ini nee, ini nee, ini nee, datangnya nee. Walah, Alhamdulillah, guys. lagi. Yeah. Dulu, oh, ya. Yeah. Putar aja, sekalian ya. Atau, ini sudah aman tinggal kita puluhin nanti ini kita kasih buda lagi yang disini kita tambah harimau atau cuma akan... ini sudah kita lihat aja nah, ini saya ingin buat pas guys mungkin bukan yang disini karena suka kita pantau untuk ini apa ikan pausnya ya mungkin kalau nggak di sini di sana nggak kalau nggak di sini di sana nanti apa ini gak besar apa takut besar ngapain langsung besar kok di mana sini ah Aduh. 하루... Kita ayo nanti kita <tik> Gracias. <coughs> Túi bingung gue mau ngapain Naksanya lucu, guys. di sini Jadi, terus. Itu kalau ada sini lu sini lu sini ayo Ayo sini ayo sini teman sini loh sini bro ayo sini salah eh sana salah seluruh Hai seneng ngomong-ngomong nerukuk nerukuk doang kamu sini saya enggak mau kalau berani pakai nih kan dulu banget guys nah masih dia .日本 ah Sí, Guys, ya, karena capek, karena saya capek, saya akhiri dulu video kali ini. Uh, kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Gimana nih mati, oh, oh, mati. Rekamannya belum mati guys Matiin dulu Nih